Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel YouTube bantu Tonggak. Apa kabar kalian semua teman-teman yang masih bergabung ke oh, ke channel YouTube aku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan buat teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang di channel youtube aku di tentunya Oh batu Tongga dan tentunya bersama saya halimatus syadiah dan oh, di youtube ini saya berbagi oh, pengalaman kepada teman-teman segala aktivitas saya yang ada di saudi khususnya Eh, uh, terus, eh, uh, juga saya juga bisa berbagi kepada teman-teman daerah-daerah yang belum kalian ketahui, khususnya di Indonesia, di Sumatera Barat, Padang nah video kali ini teman-teman tapi sebelumnya saya ucapkan dulu sebelum kita masuk ke bahan pembicaraan kita saya ucapkan dulu kepada teman-teman untuk uh, tidak bosan-bosannya memberitahukan menghimbau kepada teman-teman ya yang uh, mampir saya ucapkan selamat datang dan juga berterima kasih banget apabila kalian menel, uh, menonton video ini sampai habis dan juga saya ucapkan terima kasih apabila kalian oh, memberikan saya subscribe eh, oh, di channel ini kemudian kalian like, kemudian kalian komentar dan masukkannya apa saja teman-teman ya semoga oh, kalian terhibur dan bisa betah menonton video aku tidak bosan Nah, teman-teman, video kali ini saya mau oh, bukan review ya. Saya mau balas saya mau balas komentar teman-teman di salah satu oh, apa nutup Facebook saya. Banyak sekali yang oh, apa untuk mengirim ya, mengirim pesan oh, pertanyaan ke pada saya karena karena teman-teman di Facebook tahu kalau saya ini TKW ya. Nah, <tuh> tapi saya minta maaf banget apabila kalian kirim ke oh, Facebook saya ini Marnis pau ini ya oh jadi ini khusus hanya oh yang jauh saya nggak bisa jawab ada sebagian yang saya jawab ada sebagian yang saya nggak bisa jawab ya teman-teman karena ini jarang saya buka barusan saya buka ini tadi uh, jadi kita bahaslah satu persatu untuk balas oh, SMS-nya ya oh yang yang yang biasanya yang balas ini apabila teman-teman kirim sms ke sini kemudian datang balasannya halo terima kasih telah menghubungi kami kami telah menerima pesan anda dan menghargai anda menghubungi kami itu bukan saya yang kirim ya sebagian teman, -teman kan ada bilang kok, kok cuma itu aja ngirimnya tidak ada oh apa itu tidak ada respon bukan saya enggak respon memang saya tidak ada buka oh uh, di sini di oh uh, inbox ini tidak uh, facebook ini tidak saya buka inboxnya ya tapi kalian komentar boleh saya lihat gitu uh, karena saya lebih fokus ke facebook saya ya yeah, facebook yang umum tapi ini kan grup ini ya oh uh, tapi teman-teman oh -teman, uh, saya hargai saya berterima kasih kalian sudah masuk tergabung ke menyukai oh uh, apa itu aplikasi facebook saya ini Nah, gini aja langsung aja. Saya mau jawab pertanyaan dari Facebooknya, oh rindu alam ya? Rindu alam di oh gini, oh gini katanya, hai kakak, hai nah, juga. Kenapa video Kakak jarang bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu? Padahal Kakak ada di Arab Saudi ya, mungkin ya. Nah, begini ya saya jawab teman-teman, saya tidak menggunakan bahasa Arab karena ini kamar saya dengan rumah majikan itu dekat. Kalau saya menggunakan bahasa Arab, mereka mungkin datang ngintip saya, mereka ngerti apa yang saya kok itu orang ngomong-ngomong apa, sih? tentukan saya cerita, cerita begini-begini, jadi mereka ngerti. Tapi kalau saya bahasa Indonesia, jadi mereka nggak ngerti kan, mereka pikir saya itu lagi buat drama, okay. <laughs> buat stress gitu ya. Nah, itu alasan saya kedua kemudian oh, bahasa Arab teman-teman perlu kalian ketahui bahasa Arab itu tidak sama ya dengan kita di Indonesia itu bahasa yang kita pelajari di, di Indonesia itu Arabnya Arab tradisi oh, nasional jadi yang diketahui semua daerah ya itu tapi kalau sekarang ini, di Saudi ini ada ada bahasa mereka yang bahasa seharian mereka jadi ja, tidak sama teman-teman ya Oh uh, uh, seperti kalau saya kalau saya terjemahkan ini ya Hai kakak Oh uh, kenapa video Kakak jarang bahasa Arab dan bahasa Inggris sekarang saya terus apa kakak baru di Saudi ya saya sudah lama dek ya saya sudah lama di Saudi sekitar tujuh tahun saya bisa bahasa Arab sedikit Oh uh, jadi saya tidak tapi saya apapun majikan ngomong saya ngerti Oh uh, jadi saya ter, saya kalau saya terjemahkan Hai Kakak Hai uh kenapa video kenapa video Kakak jarang bahasa Arab dan bahasa Inggris? Saya terjemahkan Disney aja saya terjemahkan bahasa Arabnya ya. Hi uh, Uhti, ken les video Uhti mafi uh, kalam Arabik dan uh, kalam Inggris. Uh, uh, apakah baru di Saudi inti jadi hal inti Yakni inti jadid. Kalau kita terjemahkan bahasa orang yang bahasa sehari, sehariannya ini, yakni mungkin, yakni inti jadid. Dahal, oh arabik, saya jawabnya, saya mas, oh, masih sudah lama di Arab Saudi, tapi saya tidak mau ngomong bahasa Arab karena... Kalau saya ngomong bahasa Arab majikan ngerti guys, makanya saya tidak ngomong bahasa Arab. Terus kenapa nggak bahasa Inggris? Oh di sini saya jawabnya, oh saya tidak begitu pintar bahasa Inggris. Kalau saya bahasa Inggris berlepotan, kalian tidak paham gitu kan. Dan itu itu yang satu, kedua, kemudian yang kedua majikan ngerti juga bahasa Inggris gitu. Nanti saya dia bilang nanti majikan dengar saya ngomong, mereka bilang ngapain dia ngomong? itu apa yang diceritain nah itu nah ini pertanyaan itu ini jawaban dari pertanyaan rindu alam ya terima kasih sudah tergabung ke facebook aku nah kita masuk ke pertanyaan yang lain lagi apa ini hmm, ada ramadan karim siapa ini mbak berapa gaji tkw di arab di arab riyad mbak resmi apa kaburan saya mau ke Arab Mbak tapi saya takut. Nah sekarang saya jelaskan gaji TKW. Hmm, gaji TKW ini sebenarnya guys sedikit saja tidak banyak ya. Oh gajinya oh seribu real 1300 real 1300 real gaji TKW ya. Oh kemudian ini jawabannya ya guys ini jawabannya berapa gajinya Mbak di Arab Saudi 1300 real uang kita maksimal itu oh, 4 juta ya dan Mbak resmi apa kaburan Nah <coughs> di sini resmi apa kaburan saya akan jawab saya sudah tidak resmi saya datang ke sini resmi kemudian saya, Keluar dari kontrakan saya dari company, jadi saya tidak resmi. Sekarang saya akan berdiri sendiri, saya tidak dibantu orang lain lagi. Jadi, saya punya oh, surat sendiri. Nah, itu kemudian saya mau ke Arab, Mbak, tapi saya takut. Nah, jadi kamu kesini, ke sini Arab Saudi ini perlu saya tegaskan, ya, teman-teman, buat kamu yang berminat ke Arab Saudi satu oh, tanamkan di dalam hati kamu itu ke, oh, kuat enggak mm. gitu terus yang kedua siap enggak ya yang ketiga kalian mental enggak telinga tebal enggak mendengar apa saja yang diomel, diomelin oleh majikan jadi banyak sekali resiko yang kita datang ke Saudi ini teman-temannya bukan gampang nah ini jawaban dari facebooknya oh, siapa ini Facebooknya oh siapa hmm, Ramadhan nih ini Facebooknya Ramadhan Karina Ramadhan Karina ini jawabannya ya jadi kamu ke Arab Saudi oh, kamu pikir-pikir matang-matang karena Arab Saudi ini kuat harus kuat dan mental kita mak, kita jawab lagi Oh pertanyaan ini siapa ini ini malam kak, ini tidak ada dia cuma bilang malam Nah, ini ini Oh, ini ada beberapa pertanyaan yang dilanturkan assalamualaikum kakak aku mau nanya apakah kakak ada masalah dengan muka <laughs> apakah kakak ada masalah dengan muka terus terus oh, aku mempromosikan produk krim pemutih. nah dia mempro ini uh, dari apa itu, oh, apa itu? hati yang tersakiti. kemudian uh, saya menjawabnya, saya menjawab emang pemutih apa? karena ini baru saya respon karena dia kan mempromosikan produk, jadi saya respon uh, muka katanya kan ini online. Nah, kemudian karena saya kan penasaran ya teman-teman kenapa kok uh, kami kan TKW ini kan jauh dia tahu saya TKW tak jauh gitu loh. Apakah si muda itu orang percaya mempromosikan barang online itu. Bagaimana saya dapatkan uh, dapatkan saya sementara saya kerja di Saudi saya jawabnya. Kemudian dia jawab uh, gampang Kakak kita bisa kirim lewat pos tapi uang muka dulu. Nah, di sini ada kecurigaan gitu. Bagaimana orang percaya kalau uang muka dulu ya guys? apa saya bisa percaya, saya jawab begitu <coughs> emang kak emang kakak uang sampai barang oh, ready, jadi amanah kak kata dia amanah kak uang sampai barang ready gitu katanya kan, lalu saya jawab kalau boleh saya tanya kenapa sama TKW ditawarkan dek saya bilang, kami TKW waktu kami terbatas dan tidak sembarangan terima Oh, kiriman lagian jauh susah dipercaya, lebih baik cari pelanggan di Indonesia. Saya saya kasih sulan ya, karena memang benar itu teman-teman. Ya, kalaupun ada orang yang jualan produk Indonesia ke sini, itu orang bakallah Indonesia, warung Indonesia, dan mereka itu punya surat-surat resmi banget, surat untuk izin jualan, semuanya udah ada di sini. Jadi tidak sembarang guys. Tapi kalau seperti saya ini saya kan pembantu, kerja di rumah. Jadi saya kalau terima barang itu majikan akan akan oh, cek dulu, kemudian dicek di dalamnya dikoyak-koyakkan. Jadi malah ribet, guys. Jadi tidak gampang ya. Oh, untuk tema ini jawaban daripada Facebook hati tersakiti. Untuk teman-teman semuanya ini juga ya. Oh supaya tidak Uh, kalau buat kalian yang um, mempromosikan barang-barang uh, online uh, tidak jangan tertarik kepada uh, apa itu TKW gitu ya karena waktu kami TKW khususnya Arab Saudi, Arab Saudi itu uh, kalaupun ada orang yang menerima barang seperti itu itu dia punya surat uh, apa itu surat oh, keterangan gitu kalau dia itu dibolehkan jualan ke sini atau dia punya resmi semuanya sudah sudah punya surat surat tapi kalau kayak saya ini seperti pembantu kebanyakan teman-teman saya itu pembantu ya tidak mungkin terima barang yang sembarang karena kita kan di rumah majikan guys lalu dia jawab di Indonesia, Kak, mereka tidak ada uang kalau TKW gajinya akan besar. Nah, ini perlu kalian ketahui, teman-teman, ya. Sekarang saya bahas gaji. Gaji TKW itu harganya oh sebanyak 1.300, ya. 1.300 itu ya, kemudian kita tukar ke ke anu ke oh, uang Indonesia maksimal itu 3 juta atau 4 juta. Kalau tinggi dolar itu 4 juta, ini perlu kalian ketahui teman-teman. Sementara di sini semua teman-teman saya itu punya anak, punya keluarga, punya impian datang ke sini. Tiga juta itu guys, itu harus kalian harus tahu ya. Tiga juta itu untuk anak saja pun belum cukup gitu. Gimana orang itu beli beda produk gitu loh. Ini perlu kalian ketahui gitu. Jangan pikir di wow banyak berarti rumahnya banyak itu. Eh apa uangnya banyak gitu. Mereka bisa beli krim segala macam. Kita kan datang di sini kan, kami kan datang di sini karena ada yang kami oh, oh apa untuk ada tujuan kami gitu loh, membantu anak, menyer yang punya anak mau disekolahkan anaknya gitu. Mungkin yang belum punya rumah mau buat rumah. Jadi untuk uang hanya empat juta itu saya rasa uang 4 juta aja nggak cukup buat anak, guys. Jadi boro-boro kita itu beli online lagi gitu. Ini khusus saya benar-benar ini penting banget supaya kalian itu uh, tidak terlalu apa itu memikir menganggap gaji TKW itu besar. Jadi gaji kami itu sedikit aja, guys, ya. Jangan pikir oh uh, mungkin di uh, TKW bisa Mampu beli semuanya karena dengan gaji di Arab Saudi besar tidak besar sedikit banget. Bahkan ada teman aku itu guys itu minjam ke saya gitu. Karena saya kan nggak punya anak, kadang saya itu ngirim oh, satu bulan, dua bulan, tiga bulan gitu saya kumpul. Jadi dia minjam ke saya. Bahkan udah dikirim pun masih ada kekurangan lagi. Di situ saya rasa kasihan gitu guys. Jadi jangan pikir kami TKW ini uangnya banyak sekali tidak tidak banyak teman-teman ini perlu kalian ketahui supaya kalian tidak gagal paham ya gaji TKW gaji TKW ini hanyalah 1300 real 1300 real itu diperkalikan kadang 4000 oh, per realnya ataupun 3000 per realnya jadi palingan dapat 3 juta ataupun oh, empat juta paling tinggi kalau dolar itu naik nah kalau seandainya itu 4 juta itu anak ada lima itu gimana guys jadi palingan 100, 100, 200, 200 jadi itu, itu aja udah susah nah bagaimana pula itu membeli krim gitu nah itu satu kemudian yang kedua bagaimana orang itu percaya teman-teman ya <tuh> sekarang ini media ini banyak sekali penipuan dengan cara apapun bisa dilakukan demi uang nah jadi tidak akan ada percaya maupun lewat pos atau segala macam itu tidak percaya aku sendiri aja banyak sekali yang menawarkan barang-barang ke youtube ini dan juga banyak juga yang mau kenalan berbaju tentara lah baju polisi lah tapi sedikit pun saya tidak, tidak tergoda dengan semua itu karena saya sudah tahu ini adalah Oh, media sosial yang kita itu banyak aja yang di, dilakukan, yang penting dia bisa dapatkan apa yang dia inginkan. Jadi, kita harus waspada, harus jaga-jaga, tidak terlalu. Oh, saya di sini, ini di Facebook, ini tidak begitu. Saya layan siapa saja yang SMS saya gitu, karena bagi saya itu tidak penting. Oh, kecuali saya benar-benar kenal baru saya layan tapi kalau saya nggak kenal guys saya tidak layan karena itu tidak penting banget karena saya itu waktunya hanyalah untuk bekerja gitu guys nah jadi buat teman-teman kalau seandainya teman-teman pikir itu gajinya pasti Oh mahal di situ, oh bisa beli ini beli itu. Terus yang kedua, gimana Cak? Kenapa bagaimana kami bisa terima barang dari luar kesana kesini sini? Itu oh jadi kita sementara seperti saya ini kan di rumah majikan tuh. Sekalau seandainya ada pun bunyi bel itu majikan yang buka pintu, guys terus yang kedua kalau ada barang saya jujur pun ada barang gitu ada barang-barang saya mau dari Indonesia oh, oh paket gitu dibuka dulu dibuka sama majikan kemudian dicek ada majikan itu kerem itu dimasukkan tangannya karena dia takut ada cincin lah ada itulah di dalam itu jadi ada majikan yang jahat hatinya itu itu yang diwaspadai nah daripada ribet kami itu tidak tidak mau ngambil pusing kan kita tidak mau ngambil pusing guys jadi itu jadi buat teman-teman ya yang sudah tergabung ke Facebook aku saya ucapkan terima kasih. Itu saja banyak sekali saya malas untuk membahasnya karena tidak penting banget gitu ya. Jadi kenapa saya enggak berbasara karena saya malas karena saya bahasa sekarang majikan paham hubungan saya. Terus yang kedua gaji berapa itu 1.300 biarkan yang tahu. Terus ke oh, bisa nggak mau apa tuh bisa barang kenapa oh barang itu oh, bisa nggak dikirim lawan pos itu memang kita bisa tapi kita oh, susah untuk terima barang karena majikan tidak sembarang ya oh, untuk sementara kami juga nggak boleh seberaya oh, pakai kecantikan karena namanya juga pembantu takut majikan laki-laki itu oh, tertarik gitu jadi lebih baik kami jelek gitu ya. Maunya seperti itu. Ini hal yang penting kalian ketahui teman-teman. Oke. Okay? So, semoga kalian ini video ini hanya itu sampai di sini dulu karena saya sudah menjawab semua ini semua kalian. saya tahu. tidak oh, saya tidak mau oh, balas karena saya waktu saya sangat singkat untuk Oh, bekerja. Sedangkan untuk YouTube juga saya itu punya di sini sekarang saya karena YouTube ini tidak terlalu penting. Jadi saya hanya gunakan oh Misalkan waktu saya tidur, sebelum tidur palingan dua jam saya pegang HP untuk YouTube. Terus yang kedua, oh, ketiga jam empat, oh, jam 3 karena ada istirahat di sini jam 2 saya pegang, jam 3 itu saya udah satu jam jadi saya udah berhenti. Saya enggak seperti semula lagi karena dulunya di channel YouTube aku dulu yang ditutup itu saya memang fokus fokus banget ngejar target gitu-gitu tapi ujung-ujungnya juga kan enggak enggak ada bikin capek aja jadi makanya sekarang saya video ini hanyalah untuk uh, apa namanya tuh yang main-main lah iseng-iseng untuk menghibur lah gitu kesibukan sendiri biar enggak bete gitu aja ya bukan-bukan kepentingan banget jadi, hanya itu sampai di sini dulu video saya. Semoga teman-teman paham dan semoga terhibur. Saya ucapkan lagi terima kasih kalau kalian nonton, dan uh, saya tidak bosan juga mengingatkan sama teman-teman supaya memberikan saya uh, subscribe. ya, Kemudian, okay. kalian like, kemudian kalian komentar apabila kalian suka. Bergabung ke channel YouTube aku, kalian boleh tekan lonceng. Semoga ini videonya bisa terhibur buat teman-teman, ya. Dan uh, hanya ini dulu, oh, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.